Assalamualaikum. nama saya, Lugis, saya dari SMA 16, mau mendaftar ke Sergabat, dalam-dalam mesin, ntar kita harus baik. Dan saya mau ambil jurusan saya, istri, kalau enggak pengenasan. nama saya Syafat Fisabila, asal sekolah dari MTS Mahidansi Marongasem. Ini itu mudah sekali dibantu dengan Bapak Guru dan Ibu Gurunya Muhammad Makasih Setiawan MN Negeri 16 Pekalongan sangat baik dan ngeranlah Bumah mm -hmm. Bapak Ibu Gurunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Marika Bumah Asal Kepala Jaya S.B. Seladalin Saya pendakang di SMK 4 Pekalongan sangat mudah karena dibantu oleh bapak Ibu Guru yang ada di sini Permana kasih Mana-bermana Pekalongan Jika kita mematuhi protokol kesehatan, yaitu harus memakai masker dan cuci tangan, dan diperiksa suhu tubuhnya. Kita hmm. disitu di S.S.S.K. mematuhi protokol kesehatan, yaitu satu, mencuci tangan, dua, memakai masker, dan tiga, suhu oh. bagian. Kalau di sekolahan SMK 4, kalau pelayanan baik-baik semua, apalagi yang ibu-ibu di sini, yang bulan-bulan balik kelas itu ramah-ramah semua, padat-padat semua. Terima kasih karena adik saya membantu, guru-gurunya membantu pendaftaran adik saya dan sangat ramah-ramah dan saya lihat membantu Pelayanan dan Pekalongan saya sangat puas saya merasa dihargai perkenalkan nama saya Sangat Yudri saya guru di SMK Negeri 4 Pekalongan, dan ditugaskan untuk menjadi pertanitia di penerimaan peserta didik baru tahun 2021 ini untuk pesan dan pesannya selama pelayanan hampir 1 minggu lebih ini Uh, lumayan cukup luar biasa banyak sekali orang tua siswa dan calon peserta didik yang kebingungan cara mengakses web ppdb yang sudah disiapkan banyakkan pada belum tahu alur cara mendaftarnya seperti apa dan alhamdulillah pelayanan di sini cukup luar biasa di tempat pekalongan semua calon peserta didik dan orang tua calon peserta didik dapat ya terlayani dengan baik belum ada keluhan yang Masuk uh, sebagai kritik dan saran buat kami Alhamdulillah sampai hari ini masih terlayani dengan baik Terima kasih Saya Uqasya, salah satu operator PBDBIS yang kami di Empat Untuk PBDBI tahun 2021 ini masih berjalan sampai pemilihan sekolah Untuk hari-hari sebelumnya, untuk negara akun Alhamdulillah uh, sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar cuman ada beberapa kendala di sistem untuk perbaikan kadang muncul kadang tidak untuk kesan-kesannya WPTP ini uh, untuk agak membingungkan ya untuk alunnya karena dari siswa beberapa data yang diikut dari SMP masih banyak yang keliru. Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.